Atau siswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro. Saya berharap bahwa kita semua selalu sehat dan Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya. Karena dengan semangatlah saya percaya Anda bisa menyimak penjelasan materi kuliah yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menghitung pendapatan atau output nasional sebuah negara dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti yang saya jelaskan pada materi kita sebelumnya. Nah, sebagai lanjutan materi kita minggu lalu, pada minggu ini kita akan belajar teori konsumsi dan teori investasi. Materi kuliah kita hari ini telah saya share dalam bentuk PPT di grup. Saya harap Anda sudah membaca Berikut dengan beberapa referensi yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Lalu, bagaimana penjelasan materi kuliah kita dengan topik teori konsumsi dan investasi? Silakan Anda simak video penjelasannya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, hari ini kita akan berdiskusi tentang konsumsi dan investasi. Sebelum kita melihat teorinya, kita harus tahu dulu definisinya. Apa itu konsumsi? nah secara definisi konsumsi inilah merupakan tindakan para pelaku ekonomi baik itu individu rumah tangga atau maupun kelompok masyarakat dalam menggunakan komoditas barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian tentu tujuannya lah untuk memenuhi kebutuhan mereka nah kalau kita berbicara tentang konsumsi secara keseluruhan maka konsumsi ini merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh para rumah tangga yaitu dalam sebuah perekonomian Jadi konsumsi di sini bukan lagi konsumsi seorang uh, individu Atau konsumsi yang dilakukan oleh sebuah rumah tangga Tetapi adalah konsumsi secara menyeluruh. Nah kita perlu memahami konsep pengeluaran Total pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi khususnya rumah tangga Di sini untuk memenuhi kebutuhannya Karena dengan ini kita akan bisa memahami bagaimana tingkat pemerataan pendapatan dalam sebuah perekonomian apakah timpang atau merata. Lalu bagaimana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam sebuah perekonomian serta beberapa masalah-masalah makroekonomian kita akan pelajari ke depan. Secara umum konsumsi ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah karena pemerintah juga melakukan kegiatan uh, jual beli di dalam sebuah perekonomian tetapi kita akan membahas tentang konsumsi di dalam teori ekonomi makro ini fokus pada konsumsi yang dilakukan oleh para rumah atau rumah tangga karena apa ketika kita melihat uh, data yang uh, ada dalam PDB sebuah negara maka konsumsi rumah tangga ini umumnya memiliki porsi yang lebih besar ya dibandingkan konsumsi yang dilakukan oleh uh, pemerintah Kemudian konsumsi rumah tangga ini bersifat endogen, artinya bahwa uh, besaran konsumsi rumah tangga ini sangat berkaitan dengan faktor yang lain yang mempengaruhinya. Kemudian uh, perkembangan uh, masyarakat yang begitu cepat sehingga menyebabkan perilaku konsumsi juga berubah cepat. Sehingga pembahasan tentang konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ini cukup menarik kita diskusikan dalam mata kuliah ekonomi makro. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat data yang ada dalam PDB, ya, PDB menurut pengeluaran, kita bisa melihat khususnya untuk data Indonesia, yaitu data pada tahun 2015 sampai dengan 2019, ini menunjukkan bahwa ya, nilai konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ini jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini adalah merupakan konsumsi uh, rumah tangga, sedangkan warna ini adalah merupakan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mulai dari tahun 2015 data yang telah saya tampilkan di sini ya sampai dengan tahun 2019 untuk data Indonesia ya bahwa pengeluaran yang atau konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga memang jauh lebih besar dari konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah inilah salah satu alasan kenapa kita akan fokuskan pembahasan kita tentang konsumsi pada konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Setelah kita memahami konsep definisi dan fokus pembahasan kita tentang konsumsi, maka pertanyaannya apa yang menentukan atau apa faktor yang menyebab, uh, menentukan uh, tinggi rendahnya konsumsi dalam sebuah perekonomian. Nah, di sini ada beberapa faktor yang akan menjadi determinan konsumsi dalam sebuah perekonomian. Yang pertama adalah dari faktor ekonomi. Bahwa tinggi rendahnya konsumsi masyarakat atau rumah tangga dalam sebuah perekonomian ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga. Kemudian tingkat kekayaannya, tingkat bunga yang uh, berlaku, dan bahkan perkiraan di masa depan ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam sebuah perekonomian. Tentu semakin tinggi pendapatannya akan semakin tinggi tingkat konsumsi yang dilakukan. Dan bahkan ketika misalnya ada perkiraan akan terjadi bencana atau beberapa uh, masalah Sosial politik dalam sebuah negara atau perkiraan tentang masa depan ini juga menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam sebuah perekonomian. Nah, sedangkan yang kedua adalah faktor demografi. Bahwa pendudukan juga ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Yaitu bahwa ketika kita melihat semakin banyak jumlah penduduk, ya tentu semakin banyak jumlah konsumsi. Karena konsumsi yang kita maksud di sini penjumlahan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Semakin banyak jumlah pengeluarannya atau rumah tangga yang ada dalam sebuah perekonomian, tentu jumlah konsumsinya akan semakin naik. Nah, tidak hanya itu juga, ya ada juga faktor uh, komposisi kependudukan. Artinya bahwa kalau misalnya dalam sebuah negara penduduk itu lebih banyak uh, Penduduk yang uh, usia muda atau usia produktif maka tentu akan semakin banyak tingkat pengeluaran atau konsumsi, Tetapi, kalau misalnya komposisi penduduk demografi sebuah negara lebih banyak, masa usia tua umumnya konsumsi yang dilakukan semakin rendah. Karena ketika kita memulai komposisi kependudukan ini, bahwa umumnya demografi atau kependudukan atau penduduk yang lebih tua, ya, jumlah konsumsi umumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi yang dilakukan oleh penduduk dengan usia muda. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor misalnya sosial budaya masyarakat ya bahwa semakin modern ya akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya, semakin ingin bergaya atau ber melihat atau semakin maju perekonomian sebuah negara umumnya ya. Akan mendorong keinginan untuk konsumsi semakin naik Jadi bahwa faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor sosial Ini juga mempengaruhi atau menjadi determinan konsumsi sebuah negara Pada mata kuliah kita hari ini kita akan melihat teori konsumsi ini menurut beberapa ahli yaitu kita mulai dari pemikiran John Maynard Keynes bagaimana dia memahami konsumsi kemudian ada teori Irving Fisher ada juga teori Franco Modigliani dan teori Milton Friedman. Nah mari kita coba lihat bagaimanakah teori konsumsi yang dikemukakan oleh para ahli. Bagaimana teori Keynes atau John Maynard Keynes memahami tentang konsumsi? Kita mulai bahwa menurut Keynes, ya, penentu besar kecilnya tingkat konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ini sangat ditentukan oleh uh, tingkat pendapatan saat ini. Ya, Jadi kalau pendapatan saat ini semakin naik, maka akan mendorong peningkatan konsumsi. Atau sebaliknya akan juga menurunkan tingkat konsumsi. Jadi, uh, pendapatan yang kita maksud silalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan setelah dikurangi dengan pajak. Oke, okay. nah, asumsi adalah bahwa karena ada batasan minimum yang, yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan, artinya bahwa kadangkala masyarakat akan uh, melakukan kegiatan konsumsi, walaupun sebenarnya tingkat pendapatannya adalah. 0. Jadi misalnya pak para mahasiswa di usia muda ya belum bekerja belum memiliki pendapatan tetapi tetap melakukan kegiatan konsumsi. Nah kegiatan konsumsi yang dilakukan ini dibiayai dari uh, di saving misalnya atau mengambil uh, tabungan ya tabungannya dari orang tua begitu. Nah konsumsi yang harus dipenuhi ketika pendapatan adalah sama dengan nol disebut dengan konsumsi autonomous. Nah sehingga ketika kita berbicara tentang uh, besaran konsumsi bahwa ini ditentukan oleh besaran tingkat pendapatan sehingga pendapatan masyarakat sebuah perekonomian umumnya digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk konsumsi sebesar C ya ditunjukkan oleh persamaan ini dan uh, uh, selebihnya digunakan untuk saving, untuk masa depan. Jadi bahwa uh, konsumsi dan investasi menurut John Maynard Keynes ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan. Berbeda dengan teori John Maynard Keynes yang dikemukakan di atas, maka kalau kita lihat teori Irving Fisher, ya bahwa yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat adalah bukan uh, hanya pendapatan di saat ini, tetapi adalah juga ditentukan oleh pendapatan di masa depan. Artinya bahwa berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat atau sebuah rumah tangga, dan berapa banyak yang ditabung ini sangat ditentukan oleh berapa besar pendapatan saat ini dan pendapatan di masa depan. Berarti bahwa menurut Fisher ya, pendapatan ini dapat dikelompokkan yaitu pendapatan saat ini dan pendapatan di masa yang akan datang. Nah sehingga kalau misalnya kita melihat teorinya ya semakin banyak masyarakat mengkonsumsi saat ini tentu akan mengurangi konsumsi di masa depan karena konsumsi saat ini akan menjadi beban di masa yang akan datang lebih lanjut menurut Fisher bahwa masyarakat ini akan menghadapi sebuah kendala dalam memilih antara mengkonsumsi pendapatan saat ini dan di masa depan atau menabung nah, jadi ketika misalnya masyarakat dihadapi menghadapi persoalan yang seperti ini maka ini sangat menentukan kualitas konsumsi di masa yang akan datang. Nah, masyarakat yang rasional ini akan tentu menambah jumlah barang dan jasa yang dia konsumsi. Ya, karena kalau kita lihat teori konsumsi di mikroekonomi, semakin tinggi atau semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, umumnya tingkat utility akan semakin bertambah. Berarti bahwa kualitas atau jumlah quantity dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh uh, masyarakat ini sangat menentukan uh, keinginan mereka untuk uh, melakukan kegiatan konsumsi. Nah, masyarakat yang mengkonsumsi lebih sedikit dari yang sebenarnya tentu ada ada keterbatasan yang dihadapinya atau disebut dengan budget constraint. Nah, jadi kalau misalnya pendapatan yang hanya satu juta, tentu uh, masyarakat itu akan membatasi konsumsinya untuk memenuhi keperluannya sebatas satu juta itu. Tidak mungkin pengeluarannya di atas satu juta. Ketika mereka harus memutuskan beberapa yang harus konsumsi saat ini, maka beberapa yang harus ditabung masyarakat menghadapi disebut dengan Interperal Budget Constraint. Jadi, masyarakat dalam memanage keuangannya atau keluarga atau rumah tangga dalam memanage keuangannya, umumnya akan ada suatu pilihan apakah menghabiskan seluruh pendapatannya saat ini atau sebagiannya ditabung untuk masa depan. Nah inilah teori konsumsi yang menurut Irving Fisher Berbeda lagi dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani. Nah menurut Modigliani bahwa kegiatan konsumsi masyarakat adalah merupakan kegiatan seumur hidup. Artinya bahwa kita akan berhenti melakukan kegiatan konsumsi ketika kita sudah meninggal. Dan bahkan beberapa kelompok masyarakat tertentu ya misalnya kalaupun sudah meninggal umumnya ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan lagi untuk uh, menghargai atau menghormati jasa yang sudah meninggal itu. Tetapi uh, pada dasarnya bahwa mundur modigliani, ya, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, adalah merupakan kegiatan seumur hidup. Nah, uh, kemudian modigliani ini akan membuat se sebuah hipotesa tentang seberapa banyak jumlah uh, pendapatan yang akan dikonsumsi oleh seseorang. Nah, konsumsi ini menurut uh, Modigliani bahwa sangat tergantung pada tingkat pendapatan yang berubah secara teratur. Bahwa pendapatan masyarakat ini akan uh, tidak konstan atau tidak uh, tetap, tetapi dia akan berubah uh, secara teratur sepanjang kehidupan seseorang ya. Biasanya ketika misalnya baru pengalaman yang rendah, umumnya kan pendapatannya rendah. Tetapi ketika kemudian dia semakin berpengalaman dalam bidangnya, biasanya pendapatan yang akan diberikan kepada tenaga kerja akan semakin tinggi karena tingkat pengetahuan si atau pengalaman kerja si tenaga kerja. Berarti bahwa pendapatan masyarakat sifatnya bukanlah permanen. Atau tetap, tetapi, sifatnya adalah berubah secara teratur. Nah, berarti bahwa ketika pendapatannya berubah secara teratur, ini kan akan mempengaruhi tingkat uh, konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang kehidupannya. Nah, selain uh, tingkat konsumsi, maka tabungan juga ini sangat bergantung kepada tingkat pendapatan yang selalu berubah, ubah itu. Oleh karena itu, maka menurut modigliani bahwa... Uh, siklus hidup ini perjalanan hidup manusia ini dapat dibagi dalam tiga periode. Yang pertama adalah periode belum produktif, yaitu bahwa masyarakat yang belum produktif umumnya itu berada pada usia pelajar ya, uh, sedang sekolah atau barulah dan seterusnya. Ya, maka inilah merupakan uh, periode yang belum produktif di mana pendapatannya adalah sebesar nol. Maka konsumsinya adalah bergantung kepada tabungan yang bergantung pada tingkat pendapatan orang tuanya Nah pendapatan orang tua ini menjadi disaving bagi masyarakat yang belum produktif Nah setelah itu kemudian setelah dia bekerja maka masyarakat ini masuk dalam usia produktif Yaitu misalnya manusia, manusia yang sudah berumur 20 sampai 60 tahun Nah manusia yang sudah mulai uh, mendapatkan penghasilan ini akan meningkat meningkatkan pendapatannya Dan kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsian Lalu ada lagi tahap yang atau periode ketiga adalah periode uh, produk, tidak produktif lagi Yaitu masyarakat yang sudah lanjut usia itu biasanya ketika uh, usianya sudah 60 tahun Nah jadi bahwa apa pendapatan masyarakat yang berubah seiring uh, dengan bertambahnya usia ini ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahwa ketika dia belum produktif, maka konsumsinya sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan ketika dia sudah pensiun atau sudah masuk usia lanjut, maka konsumsinya tentu akan berubah tidak sama seperti ketika dia masih produktif. Jadi ada perubahan dinamika tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat seringkan berubahnya pendapatan yang dipengaruhi oleh usia. Berbeda lagi teori yang dikemukakan oleh Friedman. Ya, menurut Friedman bahwa pendapatan masyarakat itu dapat dibagi dua. Yang pertama adalah uh, pendapatan permanen dan yang kedua adalah uh, pendapatan uh, temporal. Jadi misalnya ketika uh, masyarakat mendapatkan bonus atau mendapatkan hibah, mendapatkan uh, apa misalnya, uh, warisan dan lain sebagainya. Jadi itu namanya adalah pendapatan uh, temporal. Nah pendapatan uh, uh, permanen diperoleh dari upah gaji dan seterusnya. Nah pertanyaannya, apa yang menentukan konsumsi masyarakat menurut Friedman? Ya, jadi menurut Friedman dari dua pendapatan itu maka yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah tingkat pendapatan permanennya. Bukan tingkat pendapatan temporalnya. Nah pendapatan permanen ini seperti yang saya katakan adalah merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan yang diperoleh dalam jangka panjang. Misalnya ketika dia bekerja dan seterusnya dalam bentuk upah gaji, ya bisa juga dalam bentuk ketika dia misalnya sudah memiliki aset lalu disewakan rumah dalam bentuk uh, sewa rumah dan seterusnya maka itu juga merupakan sumber pendapatan dalam bentuk pendapatan permanen si uh, masyarakat atau rumah tangga dan ini juga mempengaruhi tingkat konsumsinya. Pendapatan permanen ini akan meningkat apabila individu akan menilai kualitas dirinya baik dan mampu bersaing dengan orang lain untuk memperoleh pendapatan. Sehingga dengan keyakinan tersebut maka harapannya akan upah yang akan diterimanya ya dan kekayaan yang akan dimiliki akan meningkat pula. begitu Ketika dia yakin bahwa pada masa yang akan datang tingkat pendapatannya akan meningkat. Nah pendapatan saat ini ya tidak akan selalu sama dengan pendapatan permanen karena adanya pendapatan yang tidak permanen yaitu pendapatan transitory atau yang disebut pendapatan uh, temporal tadi. Bisa jadi karena dia mendapatkan... Uh, apa bonus atau mendapatkan uh, ya hadiah ya hadiah dalam bentuk uh, dari dari tabungan saya katakan begitu dari hasil undian dan seterusnya secara matematis maka pendapatan seorang itu dapat dituliskan begini bahwa pendapatan masyarakat itu ada dua adalah pendapatan permanen dan pendapatan uh, transitory ya jadi uh, kalau kita mau melihat kemudian mana yang mempengaruhi konsumsi menurut Friedman bahwa yang menentukan tinggi rendahnya tingkat konsumsi masyarakat adalah adalah merupakan tingkat pendapatan uh, permanennya, bukan pendapatan transitorinya atau pendapatan temporal. Sudah, setelah kita memahami teori konsumsi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, Irving Fisher, kemudian ada Modigliani dan Friedman tersahat, maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan. bahwa pada saat pendapatan masyarakat rendah, ya tabungan ini menjadi salah satu sumber untuk pembiayaan konsumsi. Katakan misalnya seorang uh, anak sekolahan yang belum memiliki pendapatan, tetapi tetap melakukan kegiatan konsumsi. Pertanyaannya adalah, dari mana dia membiayai kegiatan konsumsinya? Tentu dari orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya membayar atau membiayai konsumsi si anak, tentu ini merupakan pengoran, penarikan tabungan atau disaving. Yang akan dibayar kepada orang tua ketika sudah bekerja nah itu yang pertama bahwa peningkatan pendapatan ini akan kemudian meningkatkan konsumsi setelah dia bekerja lalu akan uh, meningkatkan konsumsinya karena ketika dia belum bekerja pendapatan nol maka tingkat konsumsi yang dilakukan adalah kegiatan konsumsi autonomo saja tidak akan berlebih dari situ tetapi setelah mendapatkan pekerjaan sendiri atau pendapatan sendiri maka si tenaga kerja atau masyarakat akan merubah gaya hidupnya dan tingkat pendapatan uh, konsumsinya biasanya akan uh, sering bertambah. Nah, kalau kita, kita melihat misalnya bagaimana dia akan menabung ya, bahwa masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah biasanya tingkat tabungannyalah rendah. Tetapi ketika pendapatannya sudah meningkat, maka ini akan mendorong peningkatan selain konsumsi juga mendorong peningkatan tabungan. Jadi, biasanya masyarakat yang sudah memiliki pendapatan tinggi barulah akan melakukan uh, tabungan atau menabung sebagian dari pendapatannya untuk masa depan. Nah, jumlah tabungan ini juga akan meningkat ketika pendapatannya meningkat. Jadi, bahwa pendapatan ya akan menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita mengukur berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, kita bisa menggunakan pendekatan marginal propensity to consume atau MPC, yaitu merupakan kecenderungan mengkonsumsi marginal. Artinya apa? Bahwa kita akan melihat perbandingan antara perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat. Pendapatan yang kita maksud adalah pendapatan disposable. Nah, MPC ini akan dipakai untuk mengukur rasio perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan. Berapa banyak konsumsi yang akan bertambah seiring dengan bertambahnya pendapatan disposable ini? Dapat kita ukur dan menggunakan uh, MPC atau marginal propensity itu kan semuanya nah berapa besarnya nilainya kita bisa hitung dengan rumus bahwa MPC sama dengan delta C dibagi dan delta Y atau perubahan konsumsi dibagi dan perubahan pendapatan dimana nilai MPC ini akan berada di kisaran antara nol dan satu jadi tidak mungkin dia besar dari satu dan nah, kurang dari nol nah ada kalanya bahwa MPC ini bisa lebih besar dari satu tetapi tidak mungkin dia bernilai negatif. Nah, kapan dia akan mendapatkan nilai MPC yang lebih besar dari satu? Apabila rumah tangga ini meminjam uang dengan, misalnya, dengan meminjam uang di bank dan sebagainya untuk membiayai pengeluaran rumah tangganya yang mungkin lebih tinggi. Jadi bahwa pada kasus tertentu, ya MPC yang bisa lebih besar dari satu itu betul ketika dia menggunakan pinjaman untuk membiayai konsumsi keluarganya. Tapi idealnya atau ya idealnya bahwa nilai MPC ini antara nol dan satu. Nah, kenapa MPC tidak boleh nilainya negatif? Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa mengkonsumsi. Artinya bahwa walaupun pendapatan yang nol, berarti bahwa tidak akan berhenti mengkonsumsi, tetap melakukan kegiatan konsumsi. Walaupun konsumsi yang dia akan gunakan adalah konsumsi autonomous untuk batas hidup, ya bisa hidup begitu. Lalu ada konsep tentang Average Propensity to Consume Kalau tadi MPC adalah merupakan uh, kecenderungan marginal atau kecenderungan mengkonsumsi marginal Maka APC ini adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata Yaitu merupakan perbandingan antara nilai uh, tingkat pengeluaran konsumsi atau nilai konsumsi dan tingkat pendapatannya Nah kita bisa hitung dengan rumus bahwa APC sama dengan C per IT atau income disposable Secara hipotesis bisa kita hitung begini ya, misalkan pendapatan disposable masyarakatlah 300, konsumsinya 300, maka MPC adalah belum bisa, karena kita tidak bisa memperbandingkan nilai sebelumnya. Tetapi APC-nya adalah satu karena apa? nilai perbandingan antara konsumsi dengan income disposable, 300 bagi 300, 300 adalah 1. Nah, seiringan dan bertambahnya waktu, katakan pertambahnya pendapatan masyarakat dari 300 menjadi 600, pertambahan pendapatan ini akan mendorong peningkatan konsumsi dari 300 menjadi 400 ya lalu seiringan dengan bertambahnya lagi waktu pendapatan naik menjadi 900 1200 1500 maka konsumsi juga akan bertambah seiring bertambahnya tingkat pendapatan yang diperoleh tetapi yang menarik kita bisa memperhatikan di sini bahwa pertambahan konsumsi sebagai respon pertambahan income di sini adalah sifatnya konstan Ya, atau bersifat tetap yaitu dilihat dari nilai marginal propensity to consume nya nilai 0,5 ini diperoleh dari selisih antara 450 kurangi dengan 300 150 bagi dengan 600 kurangi dengan 300 300 150 bagi dengan 300 adalah 0,5 yang ini kita bisa peroleh 600 kurang 450 150 900 kurang dengan 600 300 150 bagi dan 300 adalah 0,5 jadi dari waktu ke waktu MPC-nya adalah tetap yang berubah adalah yaitu biaya rata-rata atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata nah, kalau misalnya pada saat pendapat konsum, pendapatan adalah 300 seluruhnya dikonsumsi berarti apc adalah 1 tetapi seiring bertambahnya tingkat pendapatan maka konsumsinya juga bertambah tetapi pertambahannya semakin lama Rata-rata uh, kecenderungan mengkonsumsi dari tingkat pendapatan ini menurun, yang bisa kita lihat dari tingkat APC-nya. Jadi APC-nya dari satu menjadi 0,75 lalu 0,67 635 dan 0,6 semakin lama semakin berkurang. Inilah kecenderungan mengkonsumsi masyarakat sebagai respon dari uh, peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Karena pendapatan sebesar Y adalah digunakan untuk konsumsi, sisanya adalah tabungan. Maka kalau kita sudah melihat kecenderungan mengkonsumsi, sekarang kita coba lihat bagaimana kecenderungan menabung masyarakat ya. Jadi sesuai dengan konsep yang saya kemukakan di awal tadi bahwa seiring bertambahnya pendapatan masyarakat, maka konsumsi juga bertambah sampai pada titik tertentu akan mendorong masyarakat untuk menabung dan seiring dan bertambahnya pendapatan lagi akan mendorong peningkatan tabungan masyarakat. Lalu bagaimana ya, ukuran, apa ukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan menabung masyarakat Nah kalau misalnya kecenderungan untuk mengkonsumsi tadi adalah MPC Maka kecenderungan untuk menabung adalah MPS atau Marginal Propensity to Save Yaitu kecenderungan menabung marginal Nah bagaimana kita bisa mengukur Inilah kita ukur dengan memperbandingkan antara perubahan tabungan dengan perubahan tingkat pendapatan Nah, nilainya bisa kita ukur dengan ini MPS sama dengan delta S per delta Y. Yaitu perubahan dari saving yang digunakan, yang dilakukan, bagi dengan perubahan pendapatan yang diperoleh. Nah, di mana nilai uh, MPS ini perlu kita ketahui ya, antara MPS dengan, uh, MPS dengan uh, MPC ketika misalnya kita jumlahkan haruslah nilainya sama dengan satu lalu sama seperti AP, uh, APC tadi ya di dalam uh, mengukur kecenderungan menabung ini juga ada kecenderungan menabung rata-rata atau Average Propensity to Save atau APS nah bagaimana kita bisa mengukurnya yaitu dengan membandingkan nilai tabungan masyarakat sebesar S dibagikan dengan tingkat pendapatan disposable-nya YD atau bisa kita ukur dengan rumus APS sama dengan S per YD nah, jadi ketika tabungannya naik maka ini juga eh, pendapatannya naik, maka tentu tabungannya naik. rata rata yang berapa? Kita ukur dengan APS atau uh, Average Propensity to Save. Nah, secara data hipotesis bisa kita lihat di sini ya. Misalnya pendapatan disposable 300. Ya, kalau misalnya konsumsinya 300, maka tentu tabungannya nol. Ketika pendapatannya naik jadi 600 konsumsinya dari 450 sisanya lah ya, ditabung 150 dan seterusnya ya MPS nya juga adalah 0,5 ya, jadi MPS ini kita peroleh 0,5 ini dari 150 kurang 0 bagi dengan 600 kurang 300 ya kenapa karena MPS dan MPC ketika kita jumlahkan haruslah sama dengan 1 apa yang menarik kita bisa e, perhatikan sini bahwa APS nya yang semakin lama semakin bertambah Seperti APS tadi Bahwa ketika bertambahnya pendapatan masyarakat Akan mendorong rata-rata keinginan menabung masyarakat Yaitu diukur dari address propensity to set Nah kalau misalnya ketika pendapatan adalah 600 Ya konteks tabungan adalah 150 Maka rata-rata kecenderungan menabungnya adalah 0,25 Tetapi setelah meningkat pendapatan menjadi 900 ratus tabungannya naik dari 150 menjadi 300, maka rata-rata keinginan menabungnya juga naik menjadi 0,33, dan seterusnya. Apa yang kita ceritakan tentang kecenderungan menabung dan kecenderungan uh, mengkonsumsi sebelumnya adalah merupakan konsep uh, mikro. Nah, ketika kita berbicara tentang ekonomi makro, maka yang kita akan lihat di sini adalah tentang pendapatan nasional secara keseluruhan. Nah, Bagaimanakah tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat sebuah negara? Jadi kalau kita misalnya lihat dari data hipotesis seperti ini dengan menggunakan konsep yang sama kita melihat sebelumnya, maka kita bisa mengukur berapa besar marginal propensity to consume yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan serta marginal propensity to save adalah tabungan secara keseluruhan. Nah, katakan saya pendapatan nasional lah 0.150 ini dalam bentuk a misalnya katakan triliun rupiah ya, lalu konsumsinya juga naik dan seterusnya ya, ketika misalnya pendapatan nasional lebih rendah daripada tingkat konsumsi agregatnya maka tabungannya lah negatif nah, kemudian setiap yang bertambahnya tingkat pendapatan nasional maka konsumsi agregat juga meningkat dan kemudian tabungan meningkat nah kapan tabungan ini mencapai 0 ketika pendapatan nasional sama dengan tingkat konsumsi agregatnya jadi ketika misalnya par 150 adalah pendapatannya lalu kemudian pengeluaran atau konsumsi yang 150 maka tabungan masyarakat adalah sebesar 0. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di sini bahwa kecenderungan menabung mas uh, mengkonsumsi masyarakat adalah semakin sama, semakin ya, tetap ya kecuali di sini dan di sini. Oke. Lalu kalau misalnya kita uh, melihat bahwa nilai dari APC-nya ya ini bervariasi dari waktu ke waktu. Kenapa ini lebih dari satu seperti yang saya ceritakan di awal tadi? Karena masyarakat meminjam dari uh, pihak lain untuk uh, memenuhi tingkat konsumsinya. Nah dari uh, data hipotesis yang saya gambarkan di tabung tadi, maka kita bisa menarik sebuah uh, apa? Sebuah uh, persamaan atau sebuah fungsi yang sebutnya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Lalu apa itu fungsi konsumsi? Ya, secara definisi bisa kita katakan bahwa fungsi konsumsi ini merupakan fungsi yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasionalnya. Jadi karena kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ketika pendapatan naik maka konsumsi juga naik berarti bahwa ada keterkaitan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, ini yang digambarkan oleh fungsi konsumsi. Sedangkan fungsi tabungan adalah merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan ketergantungan antara tingkat tabungan masyarakat dan tingkat pendapatannya. Ya, sama seperti pada fungsi konsumsi sebelumnya. Nah, inilah kira-kira yang disebut dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, akan jauh lebih mudah kita pahami ketika kita gambarkan menggunakan persamaan. Bahwa konsumsi masyarakat itu adalah sangat bergantung pada tingkat pendapatan nasionalnya. Jadi, konsumsi masyarakat sebesar C adalah sebesar A tambah B, Y. Dimana A ini merupakan konsumsi autonomos dan B, ini merupakan marginal propensity to, to consume. Sedangkan fungsi tabungan adalah S sama dengan haruslah A. Kalau inilah A, konsumsi autonomos, ketika pendapatannya nol maka tetap ada konsumsi. Dari mana? Dari mengorek tabungan. Sehingga ketika pendapatan nol maka yang terjadi adalah saving. Itulah arti kenapa nilai A ini adalah negatif. Kemudian inilah merupakan marginal propensity to save 1 kurang B. Karena ketika kita jumlahkan dari MPS dengan MPC adalah haruslah sama dengan satu. Ketika kita simpulkan MPC adalah B, maka MPS adalah tentu satu kurang B. Ya, jadi inilah kira-kira formula yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan serta tabungan dan pendapatan. Oke, okay. kalau misalnya kita tadi bercerita tentang pendapatan nasional, nah kalau kita misalnya fokuskan pada pendapatan disposable, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan setelah kita kurangi dengan pajak, maka tentu konsepnya juga sama, ya dimana YD itu adalah merupakan Y kurang TT, adalah pajak uh, yang dibayarkan kepada pemerintah. Nah kalau kita lihat uh, hubungan antara konsumsi tabungan dan pendapatan secara grafik, bisa kita lihat di sini ya. Ini merupakan kurva konsumsi, Itu kita bisa lukiskan dari uh, ini konsumsi otonomosnya ya, Jadi konsumsi otonomos sebesar 150 tadi, ketika pendapatan adalah nol, ya diperoleh dari disaving sebesar minus 150 atau mengorek tabungan. Nah, ketika bertambahnya pendapatan, ya Seiring bertambahnya pendapatan, maka tingkat konsumsi juga naik, ya, yaitu peningkatannya sepanjang kurva uh, warna biru ini nah demikian juga yang tabungan ketika misalnya pendapatan naik ya maka uh, mengorek tabungannya semakin lama semakin berkurang sampai pada tingkat konsumsi sama dengan tingkat pendapatan ya uh, mengorek tabungan sama dengan nol atau di saving sama dengan nol tetapi setelah di atas itu lagi tingkat pendapatannya maka yang akan terjadilah penabungan atau menyimpan mengisikan pendapatannya untuk ditabung tujuan untuk masa depan setelah kita memahami konsep konsumsi, sekarang kita lihat apa itu investasi. Ya, sekarang, setelah, setelah kita mempelajari teori konsumsi pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini kita akan mempelajari teori investasi. Kalau teori konsumsi merupakan bagian dari pengeluaran rumah tangga, sedangkan investasi ini merupakan bagian pengeluaran perusahaan. Karena di dalam siklus kegiatan ekonomi yang kita pelajari pada materi sebelumnya bahwa ada pelaku ekonomi yang ada dalam sebuah perekonomian yang pertama adalah rumah tangga, kemudian ada perusahaan, lalu ada pemerintah, kemudian ada rumah tangga Nah, pertanyaannya apa itu investasi? Investasi itu kalau kita lihat konseptualnya adalah merupakan peneluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau para pebisnis untuk membeli barang-barang modal, serta peralatan produk produksi yang digunakan untuk kegiatan proses produksinya. Nah, Jadi di dalam kegiatan investasi yang uh, dilakukan, tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Produksi dan barang dan jasa yang kita maksud di dalam konsep investasi ini adalah merupakan uh, produk yang dihasilkan di masa yang akan datang Jadi uh, bicara tentang investasi tidak hanya sebatas pada produk yang akan dihasilkan di waktu yang akan datang Maksudnya juga bahwa kegiatan investasi ini bisa hanya untuk barang-barang modal yang habis dipakai untuk uh, untuk misalnya untuk menggantikan barang-barang modal yang sudah disana Misalnya mesin yang telah tua, kemudian gedung yang sudah, ah, tidak bisa digunakan lagi, peralatan-peralatan yang harus diganti, dan beberapa ah, barang modal lain yang mesti ya, dilakukan ah, pergantian oleh pemilik dalam mendukung kegiatan proses produsenya. Kemudian berbicara tentang investasi, ada tiga jenis ya, bentuk investasi yang harus kita pahami. Yang pertama ada namanya investasi real jadi investasi real ini dikatakan adalah investasi real karena dalam proses kegiatan investasi yang dilakukan tujuannya untuk menghasilkan produk baru dalam perekonomian misalnya ketika dibeli mesin untuk menghasilkan produk baru jadi, dilakukan pembelian peralatan produksi dan berapa atau pendukung kegiatan proses produksi lainnya yang mana asal dari kegiatan produksi ini nanti akan menghasilkan produk yang baru dalam perekonomian ini namanya lahat investasi real jadi investasi real ini uh, tujuan utama untuk menciptakan output baru dalam perekonomian nah selain investasi real ada juga namanya investasi persediaan jadi kalau di dalam investasi real tujuan untuk output baru di dalam investasi persediaan ini kita melakukan investasi untuk uh, pemulihan barang dan jasa ini hanya sebagai cadangan kalau, -kalau di kemudian hari bisa meningkat harganya Jadi ketika misalnya barang modal dibeli hari ini lalu kemudian besok harganya semakin naik maka bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini namanya investasi persediaan lalu ada lagi namanya investasi residensial yaitu investasi dalam bentuk uh, misalnya pembelian rumah, rumah, ya, kantor, apartemen ya, yang dimana uh, biasanya ya, nilai uh, residensial ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu kalau hari ini dibeli, uh, bangunan katakan senilai 1 miliar rupiah bisa jadi 25 tahun ke depan nilainya menjadi 1,5 miliar rupiah setelah sini yang menjadi nilai atau uh, diincaran para investor untuk didapatkan di kemudian hari nah jadi inilah tiga jenis investasi yang ada dalam sebuah trikologi. nah setelah kita memahami uh, pengertian atau konsep investasi dan jenis-jenisnya maka pada bagian ini kita perlu tahu apa yang menentukan investasi dalam sebuah negara atau dalam bahasa lain naik atau tinggi rendahnya investasi dalam sebuah perikunan lain ditentukan oleh apa saja yang pertama adalah tingkat keuntungan investasi yang dinamalkan oleh para investor kalau misalnya seorang investor itu tentu tujuhnya untuk mendapatkan gains atau keuntungan atau laba di kemudian hari nah ketika investor ini meramalkan bahwa investasi yang tadi dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang besar di kemudian hari maka barulah kemudian si investor akan melakukan kegiatan investasi sebaliknya ketika tidak ada harapan keuntungan di masa yang akan tentu investor tidak akan melakukan kegiatan investasi yang kedua adalah tingkat suku bunga. Jadi suku bunga ini menjadi satu faktor penentu tingginya investasi yang dilakukan dalam sebuah perekonomian. Karena ya, suku bunga ini menjadi beban atau biaya investasi pada umumnya. Jadi ketika investor misalnya ingin melakukan kegiatan usaha tentu tidak akan semua berasal dari dana yang dia miliki. Dia harus meminjam sebagian atau bahkan ya, sebagian besar. Nah oleh karena itu ketika dia meminjam dari pihak lembaga atau lembaga penyediaan ya, dana pinjaman seperti bank, maka tentu dia harus membayarkan biaya jumlah kepada si pemberi pinjaman di kemudian hari. Jadi ketika tinggi tingkat bunga, tentu beban bunga yeah, yang harus dpl di BNI. kemudian hari akan semakin tinggi yang akan mempengaruhi tingkat laba yang diperoleh. Kemudian ramalan ke mengenai keadaan ekonomi di masa depan ini juga sangat menentukan tingkat investasi yang dilakukan di dalam di semua negara. Jadi, di sebuah negara yang, misalnya, di kemudian hari tidak punya potensi dikembang atau berkembang, maka tentu orang tidak akan berinvestasi di situ. Tapi, kalau misalnya sebuah negara memiliki potensi berkembang di kemudian hari, maka orang akan meminjam. Jadi, bahwa keadaan ekonomi di masa depan ini menjadi sebuah penentu tinggi rendah investasi yang dilakukan dalam sebuah perekonomian. Yang... Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya tingkat ya, investasi yang dilakukan dalam sebuah negara. Semakin tinggi ke, apa, kegiatan atau kemajuan teknologi di sebuah negara akan mendorong peningkatan investasi di negara tersebut. Kemudian, ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan perubahannya. Tetapi, pada pada dasarnya, uh, pendapatan nasional ini masih ini bukan langsung uh, mengenal pada investasi, tetapi melalui sampai ketika pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat akan meningkat. Ketika daya beli masyarakat meningkat, akan mendorong keinginan untuk belanja lalu kemudian permintaan meningkat dan bisa mendorong kegiatan uh, produksi yang uh, mengarah kepada peningkatan investasi dan terakhir adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan ya bapak tinggi rendahnya investasi yang dilakukan ini sangat bergantung kepada laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan Nah melihat uh, investasi di sebuah negara tentu kita bisa mengatakannya dengan pendapatan nasional ya, Jadi kalau kita lihat teori di dalam teori investasi ya bahwa pendapatan nasional ini tidak menjadi penentu langsung Artinya bahwa investasi tidak dipengaruhi langsung oleh naik tingginya atau tinggi rendahnya pendapatan nasional sebuah negara Tetapi ini investasi ini dipengaruhi tingkat, tingkat sebuah negara. Nah kalau kita misalnya memperhatikan ya Perubahan investasi dari Ino menjadi satu atau ino menjadi dua, perubahan naik rendah investasi ini tidak merupakan penentunya bukan dipengaruhi tingkat pendapatan nasional langsung, tetapi oleh tingkat suku bunga. Sehingga kalau kita lihat hubungan antara investasi dan suku bunga ini adalah seperti kurva ya. jadi ketika suku bunganya turun maka investasi akan naik, tetapi kalau suku bunga naik maka investasi akan turun lagi-lagi karena bahwa suku di sini merupakan beban modal atau beban investasi atau biaya investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha sedangkan kalau kita kemudian kaitkannya dengan pendapatan nasional kaitan antara investasi dan pendapatan nasional maka kita bisa gambarkan di sini bahwa investasi akan tumbuh kalau misalnya bertambahnya pendapatan masyarakat tidak langsung PDB tapi ketika masyarakat semakin sejahtera maka Masyarakat akan memiliki daya beli untuk membeli barang. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan mendorong konsumsi produk dan jasa, sehingga akan mengarah kepada uh, peningkatan laba para uh, pelaku usaha yang mendorong keinginan mereka untuk berinvestasi kembali. Bahwa uh, investasi dipengaruhi pendapatan nasional iya, tetapi melalui perubahan-perubahan pada dinamika kegiatan ekonomi di sebuah negara. Jadi itulah kira-kira penjelasan tentang konsumsi dan investasi materi kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat.